Publik dikejutkan dengan kabar penyanyi muda Nisa Sabian Beredar isu dari akun gosip di Instagram yang menyebutkan jika penyanyi berusia 21 tahun tersebut dituding sebagai pelakor Penyanyi tambang salawat tersebut disebutkan menjadi selingkuhan keyboardis bandnya sendiri Ayu Sabian Rumor ini bermula dari pesan DM seseorang yang mengaku sebagai saudara sepupu istri Ayus Dalam chat tangkapan layar yang beredar Orang yang mengaku saudara sepupu Riri Virus menjelaskan kalau Ayu Sabian telah berselingkuh dari istrinya selama bertahun-tahun. Jadi Ayu Sabian itu yang punya Ben Sabian dan selingkuh sama vokalnya Nisa Sabian. Udah bertahun-tahun kak, istrinya tutup rapat aib suaminya. Tapi mereka berdua kekeh nggak mau pisah, istrinya akhirnya gugat cerai. Udah aku jadiin konten TikTok juga, aku sepupu istrinya. Tulis pesan yang beredar di dunia maya atas tudingan tersebut. Bahkan, sidang perceraian sendiri akan segera dilaksanakan di Pengadilan Agama Jakarta Utara, Plumbang. Namun, hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari Nisa Sabian dan Ayu. Pasalnya, selama beberapa tahun terakhir, Riri memperjuangkan ayah dari anak-anaknya, memperjuangkan keluarga agar tetap utuh. Bahkan, Riri pernah menemui wanita yang telah merenggut sosok ayah untuk kedua jagoan kecilnya. Sayangnya, Nisa justru mengaku sudah terlanjur cinta, dan faktanya wanita kelahiran 1999 ini sering memberikan like, bahkan meninggalkan komentar di unggahan mesra Ayus dan istrinya. Beberapa komentar yang ditinggalkan Nisa seolah-olah cemburu. Skandal perselingkuhan dalam band religi Sabian Gembus ini semakin heboh. Usai adik dari Ayu Sabian mengungkapkan jika Sang kakak sudah mengkhianati istrinya selama dua tahun terakhir. bahwa kakaknya sebenarnya tidak mau mempublikasikan gugatan cerainya ke pengadilan agama Jakarta Utara. Namun, melihat apa yang dialami oleh sang kakak tercinta selama menjalani rumah tangganya bersama dengan Ayu Sabian, ada perasaan tidak terima jika salah satu anggota keluarganya diperlakukan seperti itu. Dikatakan oleh Tia, bahwa selama dua tahun inilah sang kakak kandungnya Riri Fairus memendam dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya dengan Nisa Sabian Maka ketika Hati sudah tidak bisa menerima dugaan pengkhianatan cinta serta adanya dugaan pelakor dalam rumah tangganya gugatan cerailah menjadi puncak kesabarannya selama dua tahun belakangan ini dan setelah resmi menggugat cerai di pengadilan agama Jakarta Utara Riri virus istri dari Ayu Sabian kini tidak tinggal bersama dan memilih untuk kembali ke baru Udah Dan patah hati biarlah orang memandang lemah Aku tak mau bercinta lagi Ajaran dulu. Pernah... Ya beneran tak sarapan lagi? Ya? Sarapan lagi. Mak pokoknya makan ya. Nah sarapannya mak gorengan dah enak ya. Hendek. Tidak, tinggal dong. Abis zelat. Zelat soalnya. Gimana enak? Ya Allah, enak banget. Abis berenang ya, bang ya? Bang, bang abis berenang ya. <tid> ya. Kalau <Tidak> <tid> abis berenang kan <-Tid> makan mie goreng enak banget ya? Oke okay, teman-teman, ikutin terus kegiatan kita hari ini Jangan lupa Salam hangat Untuk titamu Aku yang kandas Dan patah hati Biarlah orang